Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar spesial. Jadi ini webinar super spesial teman-teman, karena hari ini kita akan membahas tentang uh, Logos Village Inner Circle. Ini tadi saya live bareng Pak Faiz, cuman kayaknya Pak Faiz ada trouble jaringan gitu ya. Jadi uh, sementara bareng saya dulu. <laughs> ini saya live dari studio, ini ada Pak Jamil. Live the room, ya ada Pak Jamil, ada... Jadi hari ini teman-teman kita spesial ya kita saya nggak sendiri tapi kita akan bertiga. Jadi ini untuk pertama kalinya kita webinar bertiga. Uh, ada saya di di Purwokerto, ada Pak Jamil nanti di Bogor. Kalau, kalau nggak di Jakarta sama Pak Faiz di Jakarta. Dan teman-teman sebelum kita lanjut, teman -teman, Warahmatullahi please... Warahmatullahi waalaikumsalam Pak Faiz masuk ya. Please confirm kalau teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat gambar saya. Pak Faiz belum kelihatan gambarnya ya. Kemudian please confirm di. Gambar saya udah keliatan mas. Belum pak. Uh, please confirm di Mata chatbox. Udah... Pak Faiz perlu video, di refresh mas. kayaknya karena Belum mungkin kengol kameranya, di refresh saja browsernya pak. Belum keliatan pak. Belum muncul gambarnya pak, tapi suaranya sudah. Belum, Pak Reva. Saya belum jelas, Mas Angga. Oke, okay, thank you. Uh, ini teman-teman dari kota mana Please coba kita absen kotanya sebelum kita masuk ke materi lebih detail, gitu ya. <laughs> uh, suara Mas Angga, oke. Okay, gambar kelihatan. Thank you, Bu Cici Soekarjo. Uh, suara Mas Faiz jelas, gambar belum oke. Okay. Pevasive Jakarta Mas Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak muncul, gambar saya mas. Iya, gambarnya nggak muncul, Pak. Jogja, Mbak Retno. Oke. Gamp ada. Mas Tri Haryono. Ada beberapa teman udah hadir. Purbalingga, oh, ada yang deket saya. Purbalingga, Mas. Terus Purbalingga. Saya di Banyumas, Mas. Banyumas. Ada, oh, ada Reva Sefter nih orangnya beda-beda ya. <laughs> Dari Wonosobo. Wonosobo ada lagi bentar lagi musim durian. ini, Semarang tapi lagi di Pekalongan menuju Tegal. Siap, Bu Rita. Bali, Mas Putu, Triasa. Oke. Okay. Bali kayak kemarin ada yang daftar juga ke ke tim kita ya. Oke. Okay. Uh, Pak Fai, sepertinya ada trouble dengan dengan kameranya. Jadi mungkin dimunculkan slide-nya aja, Pak. Gambar belum Mas ya? Di gambar belum muncul. Pakai link saya itu, Mas? Oh, okay. baju Masnya di mana? Mas saya di Somagede, Pak. Di Somagede, Mas Rudiono, di Somagede. Entar. Oke. Okay. Oke, okay. cookie-nya harus di. Oke, oke oke oke, browser lain, Pak. Demi lagi ada technical, belum bisa login. <laughs> Karena link-nya sangga does not exist. Oke. Okay. Pak Reva Sefter, perkenalan dong. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman-teman uh, sebentar saya akan bantu beberapa. Oke, Oke mungkin saya kasih ini. link masih enggak dasar oke saya coba kirim link saya harusnya link saya oke okay. sama ah, kok harusnya eh okay, teman-teman jadi uh, kita akan overview sedikit sambil nunggu pak Faiz dan pak Jamil gitu ya teman-teman jadi uh, kemarin kalau teman-teman ada di sini yang udah nonton live Instagram saya atau webinar kita sebelumnya bareng pak Faiz di sini boleh boleh komen yang atau yang baru pertama kali hadir ke acara ini boleh komen juga. Yang maksudnya baru pertama kali hadir ke acara uh, Logos Inner Circle Mastermind gitu ya. Sponsor Masangka Equil keren Wah, harus diputer. <laughs> saya minum Jadi saya minum sparkling water jadi ini Equil yang sparkling water teman-teman. <laughs> saya punya banyak teman -teman. Yang udah habis ada satu, ada satu lagi di sana, ada tiga botol yang udah habis ya. Bu Cici Surgarjo baru pertama hadir. Pertama, oke okay, banyak yang pertama. Sponsornya Equal, keren. Yang diputar dulu lah ya, biar nggak sponsor ya. Oke. Okay. Jadi acara hari ini, teman-teman ini sangat berbeda dengan acara pada biasanya. Jadi biasanya webinar kita adalah mengundang teman-teman untuk menjadi peserta training. Jadi itu mostly ya, mostly kita bikin webinar, preview untuk... Uh, mengundang teman-teman join ke training kita atau pelatihan kita jadi peserta training tapi hari ini ini sangat spesial karena hari ini kita tidak mengundang teman-teman untuk jadi peserta training tapi kita mengundang teman-teman untuk menjadi inner circle kita menjadi tim inti kita untuk bareng-bareng membangun peradaban holistic happiness ya kita menyebutnya holistic happiness menuju Logos joyfully jadi Uh, goldnya sedikit beda. Jadi kalau pertama biasanya tadi untuk join ke kelas, hari ini fokusnya adalah untuk mengajak teman-teman menjadi tim inti pembangun jaringan. Pak Jamil Aza ini, uh, selamat datang Pak Jamil, masuk ke room. <laughs> Jadi fokusnya adalah mengundang untuk menjadi tim inti. Nah, sebagai tim inti ini teman-teman akan dapatkan banyak fasilitas dan juga banyak ilmu-ilmu uh, baru yang akan didapatkan. Jadi ini bukan fokus mengajak ke... Halo, Pak Jamil boleh dinyalain kameranya, Pak? lagi belajar di Mana kamera? kameranya? Kameranya. Oh, iya, Oke, okay, Pak Jamil masuk. Pak Afzan juga tadi udah masuk kayaknya. Pak Faiz sudah join the room. Pak Faiz bisa muncul? Wah, bisa tiga ya. Akhirnya trio macan comeback ya. <laughs> Ini sudah pakai HP toket okay. jelas ya? Jelas, Pak, jelas aman. Alright. Gambar kelas, Oke pak, kerenya tapi oke okay lah. Oke. Saya Pake belum nyampe masih. Mas ya. bisa, jadi pakai oh. HP. Oh iya, itu cookiesnya mesti dibenerin, tapi enggak apa-apa. HP aman, ya. oke. Jadi tadi sambil nunggu Pak Faiz dan Pak Jamil, saya kasih preview ke teman-teman. Bahwasanya ini bukan bukan webinar biasa, karena kalau webinar biasanya kita mengundang teman-teman untuk untuk uh, upgrade diri, gitu ya, untuk uh, datang ke kelas, datang ke pelatihan. Tapi kali ini nih sedikit berbeda, karena atau sebanyak berbeda, karena kita mengundang teman-teman untuk jadi bagian dari inner circle kita atau bagian dari ring satu para pemimpin pemimpin pembangun peradaban. Nah, karena Pak Faiz sudah hadir, kita akan serahkan langsung ke Pak Faiz Dan ada beberapa teman-teman di sini yang yang baru hadir untuk pertama kalinya. Oke okay. Gambar saya Pak sudah jelas, Sangga? Jelas Pak. Oke. Oh, Slide-nya lagi on the pros uploading ini, nggak nakal gede velnya. Hmm, okay, Jadi okay. mungkin kita mulai dengan doa dulu aja, Mas Sangga ya. Siapa? Oh iya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Angga dan Pak Jabil. Ini, ini sangat istimewa karena kita mau bangga Anda semua, kawan-kawan. Uh, sebenarnya sudah ada 50 orang lebih, lebih dari target yang kita uh, apa, targetkan dia, ya. tapi karena nanti kita seleksi, jadi kita masih welcome bagi kawan-kawan yang baru hadir di sini. Itu kita mulai acara kita itu dengan berdoa dulu, uh, kawan kawan, Bapak-Ibu sekalian. Semoga apa yang kita usahakan ini diberkati, diridhoi dan didingi oleh Tuhan yang Maha Esa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diridhai al fatihah. Berdoa silahkan wairul mahdubi alaihim wa amin Rabbana atina min ladunka min Rabbana lana Rabbana ya rahman rahimin ya ya ya Doa selesai. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran anda di forum ini. Kita uh, ingin mengundang anda untuk bersama-sama kita membangun peradaban membangun dan memperluaskan Holistic Fitness for all atau kebahagiaan yang paripurna buat kita semua buat sebanyak mungkin umat manusia jadi for all terbuka untuk umum eh, tidak terbatas di agama tertentu tapi buat kita semua kita di sini kawan-kawan Uh, sedang memulai babak baru gitu ya walaupun kita telah berpengalaman di dunia training selama saya 4 tahun Pak jamil saya juga lebih senior lagi uh, beberapa lebih saya kira beliau Mas Angga walaupun pendatang baru tapi percepatannya luar biasa 50 kali lipat dalam setahun ini uh, saya kira timnya sangat solid tinggal kita akan membangun ini bersama anda semua kita di uh, dari tiga orang ini kita akan bentuk di 50 inner circle kita, jadi 50 pasukan inti gitu ya yang nanti akan menyebar, membangun di 500 kota di Indonesia. Nah mungkin sebelum saya, saya tampilkan, sambil ini tunggu di uploading, mungkin Pak Jamil bisa memberikan sepatah dua kata. Datang mungkin buat kawan-kawan, Pak Jamil silahkan. Iya uh, makasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera buat kita semua uh, Saya mengenal Mas Faiz sudah cukup lama uh, sepak, terbagi, se, sepak terjangnya juga sudah uh, teramati oleh saya gitu. Dan beberapa waktu yang lalu bertemu dengan beliau dan saya katakan Mas rasanya perlu saatnya kemudian eh, apa kita membangun sesuatu untuk negeri ini dengan penuh kesungguhan dengan penuh eh, apa namanya dedikasi gitu dan Mas Faiz ternyata sudah punya impian lama ya membangun Logos Village itu dan kemudian saya sampaikan kepada eh, Mas Faiz kalau Mas Faiz serius membangun itu peradaban lokasi lilit, saya support, saya siap support uh, total untuk terwujudnya ini. Karena memang ketika ulang tahun saya yang uh, ke-52 di tahun ini, saya kumpulkan keluarga saya dan saya sampaikan kepada keluarga saya bahwa usia saya sudah 52 tahun. Kalau melihat usia nabi tinggal tersisa 10 sampai 11 tahun lagi, maka uh, di sisa usia bapak. Uh, di, di usia saya maksudnya, saya hanya ingin melakukan empat aktivitas. Yang pertama, empat uh, aktivitas utama ya, membersihkan penyakit-penyakit hati, kemudian uh, apa terus berbagi inspirasi, yang ketiga itu mengkader, trainer, leader, entrepreneur dan yang keempat, membangun peradaban. Nah, kalau seandainya aktivitas Faiz ada yang satu di antara empat ini, maka akan saya support, karena itu bagian di mana di, di antara satu di empat itu, saya berharap saya meninggal dalam kondisi satu di antara empat itu. Kalau nggak sedang membersihkan penyakit hati, sedang uh, berbagi inspirasi, sedang mengkader trainer, leader, atau entrepreneur, dan yang keempat, sedang membangun peradaban. Dan Mas Faiz menyampaikan bahwa, ya, saya siap untuk sungguh-sungguh, untuk serius, karena usia saya sudah lebih dari 40 tahun, untuk kemudian fokus membangun peradaban Logos maka kemudian, intensif kita berdiskusi, kita uh, ngobrol, dan akhirnya kita mantep untuk uh, support ini benar-benar terwujud menjadi peradaban. Lovers Village, jadi kalau teman-teman bergabung di sini, maka bersiaplah. Kemudian kita berbuat sesuatu untuk Indonesia, berbuat sesuatu untuk dunia, yaitu dengan membangun uh, Lovers Village, ya, dengan apa namanya, dengan... Holistic happiness ya kita ingin mendorong orang-orang itu semakin happy semakin bahagia hidup itu singkat uh, ngapain kita harus sedih-sedih kan kita perlu memunculkan kebahagiaan yang luar biasa dan atas Ruh inilah holistic happiness inilah uh, peradaban uh, Logos uh, Joyful ya Logos Joyful akan kemudian kita uh, wujudkan jadi kalau teman-teman berada di barisan ini saya rasa itu Uh, pilihan yang tepat untuk kemudian sama-sama membangun dunia ini dengan suasana yang happy, yang enjoy, yang mengasihkan, gitu. Uh, sehingga diri kita juga kemudian happy, orang-orang yang kita ajak juga happy, dan insyaallah dengan banyak happy-happy orang happy di sekitar kita, dunia ini akan terbangun jauh lebih baik. Mungkin itu Mas Faiz sambutan tingkat saya, jadi saya ngajak teman-teman, yuk kita join di uh, komunitas ini, komunitas yang ingin uh, mengajak orang untuk... Uh, holistic Happiness dengan membangun peradaban Logos Joyful atau yang dulu sering disebut Logos Village uh, oleh Mas Paris Demikian Mas Ais. Terima kasih Pak Jamil. Uh, Mas Angga mungkin menyampaikan dua kata Mas. Why you can't Jadi, our team. <laughs> mungkin ini teman-teman saya yang paling paling ganteng, ya, paling muda di antara semuanya, <laughs> ya, junior. Iya. <Yeah. laughs> Jadi uh, petualangan ini berawal dari tahun 2014 ya, 2014 dulu tuh saya ketemu Pak Faiz ya, saya ikut trainingnya Pak Faiz, ikut save total solution dulu tahun 2014 dan waktu itu tuh saya ikutnya nggak bayar Pak, gratis, digratisin sama temen, dipaksa, ayo ikut mas pokoknya tak bayarin, pokoknya nggak bakal nyesel, datang aja gitu ya. Uh, diajak ikut Total Solution waktu itu ikut kelasnya dan saya merasa wah oh, ini bagus banget dan saya merasa harus lebih banyak orang yang yang dapat akses ke kelas ini gitu ya saya pengen ngajak orang tua saya saudara-saudara saya orang-orang saya kenal untuk datang ke Total Solution karena waktu itu saya merasakan impact yang luar biasa tetapi mungkin waktu itu apa ya waktu itu secara level belum pantas ketemu mungkin maksudnya sayanya belum layak partneran sama Pak Faiz gitu ya. jadi jadi nggak nggak ketemu juga akhirnya kan nggak ketemu saya nggak nggak ngobrol sama Pak Faiz sama beberapa tahun terakhir saya belajar banyak hal ya, saya belajar banyak hal dari guru-guru terbaik di dunia, belajar uh, story brand dan banyak hal gitu ya segala macam. Fokusnya adalah untuk ngasih mikrofon ke orang yang tepat, ngasih mikrofon ke ke orang yang tepat. Karena saya percaya dunia ini uh, cenderung kacau bukan karena orang baiknya sedikit, tapi orang yang kurang tepat ngerti cara cara pegang mikrofon, mereka ngasih speech lebih banyak daripada orang yang tepat. Nah, jadi sekarang goal saya adalah ngasih microphone ke orang yang tepat supaya orang-orang yang yang bagus ini punya punya kesempatan untuk ngasih speech lebih banyak sehingga dunia bisa jadi lebih baik. Ya. Dan saya punya pilot project, saya ngerjain pilot project saya dengan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya. Saya terapkan di beberapa industri dan hasilnya luar biasa. ya Di beberapa industri yang kita terapkan, strateginya, itu income-nya naik 50 kali lipat dalam setahun dan kita punya punya komunitas yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat kita menjadi salah satu komunitas yang paling besar di Indonesia di, di bidang yang kita kerjai dan begitu sukses dengan strategi tadi akhirnya dipertemukan Tuhan oleh Pak Faiz bulan Maret Pak Faiz ya bulan Maret tahun 2020 terus kita ngobrol ternyata cocok akhirnya saya juga sepakat tergerak dengan misinya Pak Faiz untuk membangun Logos Village. Dan saya siap support dengan semua ilmu yang sudah saya pelajarin tadi. Jadi, goals-nya adalah ngasih microphone ke Pak Faiz supaya dikenal lebih banyak orang dan memberikan manfaat lebih banyak lagi. Bukan hanya Pak Faiz, ya Pak Faiz dan teman-teman senior trainer yang lain. Baik, terima kasih Mas Angga eh uh, Saya sedang berusaha upload slide-nya mas, Angga, Cuman ini lagi lemah, jadi butuh waktu beberapa lama. Tapi saya langsung aja mungkin di awal ini kita tanpa slide dulu. Saya Coba ingin sampaikan kawan-kawan kenapa -kawan, kayak... kirim ke WhatsApp ya, saya... saya... biar saya sharing screen dari sini. Sudah mas, tapi itu pun juga masih masih lah. Tapi tadi sudah saya kirim di itu mas di grup holistic happiness. sempat dilihat mas. Oke. Okay. Soalnya... Oh dia sudah juga... belum, tim belum terkirim mas. Sorry. Sepertinya internet Pak Faiz lagi down, iya. gambar Pak Faiz kerenyak ya? Iya, Baik, iya. jadi sementara mungkin saya tanpa slide dulu Kawan-kawan, uh, ini saya ingin buka dengan sebuah keprihatinan ya Beberapa hari yang lalu, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Profesor Segera Uh, beliau de dekan saya dulu di Unair menyampaikan bahwa di Indonesia itu ada 200.000 orang yang tiap hari kepingin bunuh diri. Jadi, sorry, tiap tahun. Dalam tiap tahun itu ada 200.000 orang di Indonesia yang kepingin bunuh diri. Jadi ini masalah kesehatan mental yang yang luar biasa ya, yang harus dapat perhatian kita semua. Lalu beberapa bulan yang lalu saya di... Uh, Australia, kita ada konvensi uh, World Congress on Positive Psychology, itu seorang profesor psikologi dari New York University, profesor Jonathan Haid, mengatakan bahwa angka bunuh diri di anak-anak remaja, khususnya remaja putri usia 10-14 tahun, itu meroket, menisbis, dan itu menjadi angka yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Jadi ini uh, luar biasa masalahnya. Lalu di uh, beberapa tahun yang lalu juga seorang wartawan investigasi di London namanya Johan Hari Dia meneliti di Amerika itu ada 20% 20% warganya yang terkena depresi Depresi dan kecemasan di mana itu sudah sampai pada level dia harus minum obat Bayangkan 20% dari 300 juta, 70 juta orang itu di Amerika yang harus minum obat anti -depressan. Artinya yang depres tapi, tapi belum minum obat, wasirnya akan sangat sangat banyak, ya. Jauh lebih dari itu. Yang kena corona saja, tapi Indonesia ini katanya wakannya sudah sangat besar, itu masih 300 ribuan orang yang terdeteksi. Di Amerika sudah 7 juta orang. 7 juta orang yang terkena corona. Tapi itu masih persen penduduk. Sementara yang yang terkena dan mental itu 70 juta, 10 kali lipat yang terkena murah. dan wabah ini gak hanya di Amerika nah, dia lihat di oh, dan puas ke seluruh dunia tidak banyak mendapatkan perhatian dari banyak orang padahal ini bisa sangat fatal dan terakhir Uh, saya di Australia itu ketemu dengan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika uh, Profesor Martin Seligman Beliau mengatakan bahwa seluruh indikator peradaban umat manusia ini sedang naik drastis Jadi umat manusia ini telah melakukan perubahan peningkatan yang luar biasa Beliau bilang dalam sisi teknologi kita jauh lebih mudah dari sisi kesehatan fisik naik drastis dari sisi kesejahteraan finansial naik drastis, satu-satunya menurun yang merosot luar biasa adalah kesehatan mental. Jadi memang aneh luar biasa, secara hiburan semakin banyak, tapi semakin menderita orang secara mental. Secara, secara media sosial kita terhubung semakin mudah, tapi kita semakin kesepian sebagai individu dan gejala lain ternyata enggak hanya di Amerika tapi di seluruh dunia bahkan di Indonesia ini artikel beberapa saat yang lalu kata seorang uh, psikiater dari UI Departemen psikiatri UI uh, beliau bilang 15 persen penduduk Indonesia itu terkena penyakit jiwa sekarang ini alias sekitar 40 juta orang 40 juta orang Indonesia ini uh, terkena penyakit jiwa Nah, kalau kita melihat tren ini, kawan-kawan, mestinya kita prihatin. Karena ini ada di sekitar kita, orang-orang ini, dan bisa jadi keluarga kita pun tidak steril dari masalah ini. Untuk itu, kita perlu melakukan sesuatu. Apa? Apa hal konkret yang berdampak masih yang bisa kita lakukan bersama? Nah, saya mengajak kawan-kawan untuk kita bersama-sama menebarkan Menebarkan holistic happiness for all. Menebarkan kebahagiaan yang maripurna untuk semua. Dan itu nggak bisa sedikit-sedikit, tapi kita sudah bergerak secara terstruktur sistematis dan masif, ya, di SM. Terstruktur sistematis dan masif untuk menebarkan holistic happiness for all. Kegiatan yang menyeluruh di tujuh demen, jadi kita manusia cukup. Cuma hatinya aja dibahagiakan nah, juga, juga dompet bahagiakan secara finansial karena sumber ketika bagian juga bagi perang adalah kalau secara betul hubungannya juga harus dibahagiakan dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar. Kemudian juga secara pekerjaan kita juga harus dibahagiakan intelektual kita bahkan fisiknya juga harus bahagia healthy fit and strong. Dan juga saja hubungan dengan Tuhan kita juga harus bahagia jangan sampai kita beribadah dengan Tuhan tapi stres. Sementara orang yang pergi ke klub kepala kan malah stres itu itu gak boleh. Jadi kita harus bahagia di tujuh dimensi kawan-kawan spiritual happiness, personal happiness, relationship happiness, intellectual happiness financial happiness, dan terakhir ethical happiness. Itu yang saya maksud dengan holistic happiness. Dan for all, for all itu siapa saja mas? For all itu sama di tujuh level level kehidupan. Yang pertama di level pribadi, yang kedua di level keluarga, keluarga-keluarga juga bahagia, yang ketiga di tempat-tempat kerja juga bahagia, kalau anak-anak tadi -anak, tempat-tempat sekolah juga harus bahagia, lalu di komunitas juga harus bahagia, bahkan kita bisa contoh Dubai. Kita harus bikin uh, culture of happiness ini di level kota yang dilakukan secara terstruktur masif oleh uh, pemkotnya, pemdanya kota. Dan terakhir tentu saja di happy country menjadi uh, uh, apa namanya negara atau bangsa yang berbahagia secara menyeluruh. Nah ini yang sedang kita yang sedang kita bangun. Yang kita mengundang Anda semua untuk ikut uh, join the club gitu ya, jadi kita ayo kita bareng begitu dengan uh, kami bertiga ini. Nah, untuk itu, kalian pada -kawan, Anda, kawan-kawan, yaitu logos village ini, lembaga yang baru kita dirikan, uh, yang itu embrio dari lembaga training yang sudah belasan puluhan tahun, yaitu membangun peradaban holistic happiness for all nah welcome to Logos Village uh, tadi sudah saya sampaikan apa misi kami yaitu identitasnya kami ini organisasi misi kami tak misi membangun kebahagiaan untuk semua tapi kita kelola secara bisnis profesional jadi ini bukan LSM bukan yayasan tapi sebuah lembaga bisnis profesional yang tujuan utamanya adalah untuk misi dan ini juga bukan MLM uh, next Mas Angga bukan MMR kita kita akan bangun mungkin langsung aja Masaga next yaitu kita akan bikin eh uh, next Masaga oke okay, sini jadi kita akan bikin organisasi yang itu ada di 500 kota kenapa kalau kami mengundang Anda karena kita sudah sudah ada di 34 kota Cuman kita ingin bangun lebih luas lagi. Kita ingin ada di 500 kota. Perwakilan kami ada di 500 kota. Dan kenapa kota? Karena target kami adalah kita ingin uh, ada 5 juta orang paling tidak yang bisa menjadi agent of change, gitu ya. Ini di logos tujuh dimensi yang kami bangun. Ini tadi sudah saya sebutkan. Uh, next. Kemudian di tujuh level, bidang kehidupan, dari Bacabal sudah menyinggung core value kita, tujuan akhir kita adalah sudah dicintai Tuhan, menjadi rahmatanil alamin, manfaat untuk banyak orang, umat manusia, dan jadi versi terbaik di diri kita. Jadi Logos, Loving God, Basing Others of Improvement, dan Joyfully. Nah, ini milestone kita, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin, ukuran yang terdekat lima tahun lagi 2024 kita bagaimana caranya bisa membahagiakan 5 juta warga kita warga online maupun offline yang itu tersebar di 500 kota karena itu kami mengundang Anda untuk menjadi uh, partner kami di 500 kota ini dan untuk headquarternya untuk pusatnya kita akan bangun dulu uh, 50 hektar Logos Village next kalau nah, seperti apa? Ini saya, saya tunjukkan pada anda. Beberapa tahun yang lalu saya di sebuah pusat pemberdayaan diri di California di Amerika, di, agak dekat dengan Stanford University. Itu 50 hektar juga luasnya. Namanya Esalen. Jadi itu tebing, jadi ada kayak bukit begitu, tapi sampingnya ada langsung laut begitu ya. Jadi sangat indah tempatnya ini. Next, mas itu dermattnya seperti itu, anda bisa lihat, ya ada ada gunung, kemudian juga langsung laut, next ada, ya, Pais, nah istimewa. itu, <laughs> ya Dan di sini kawan-kawan, uh, sebenarnya saya punya slide yang baru, cuman tidak bisa saya upload, nanti akan saya share ke anda. di sini itu tiap tahun ada 500 ratus training, lima pelatihan pemberdayaan diri. Anda bisa bayangkan, jadi setiap hari itu ada training paralel beberapa kelas langsung, ada 10 kelas langsung di situ. Di lokasi 50 hektar itu ada 500 trainer training yang mengajar setiap tahun di situ. Uh, bahkan yang nggak ingin training, yang ingin tinggal di situ pun juga bisa. Nah, itu yang kita bangun di sini. Jadi, Anda bisa bayangkan di situ ada... Uh, semacam oasis atau mercusuar peradaban gitu ya dan itu anda akan menjadi salah satu perintis awalnya. Jadi ya, bayangkan kita akan bangun semacam ini di 500 kota dan anda menjadi uh, orang yang, yang merintis awal bersama. Tapi ingin ada lima juta member kita lima tahun lagi untuk itu kita perlu 50.000 orang yang menjadi core movers orang-orang ya? intinya dan itu ada di 500 kota dan di 50 50 pasukan ini kali ya? koordinator cabang dan kali ini di webinar ini kita sedang mau ngajak 50 orang itu 50 para pionir para kritis awal untuk kemudian berkembang di 500 kota dan di tiap kota itu ada 100 orang yang menjadi menjadi apa Kormove bersama ya? di tiap kota dikalikan lima ratus lima ribu orang dan dari situlah nanti akan melahirkan lima juta 5 juta holistic happiness person itu. So, uh, lapa langkah pertamanya untuk ada uh, bersama bertemu di sebuah kawah Chandra di muka ya kita menyebutnya logos inner circle mastermind itu nanti tiga hari ya empat hari lagi Jumat ini di Kampung Henning di Sukabumi ini yang dikelola oleh Pak Jamil ini, di Cidahu 23 hingga 25 Oktober di tiga hari kita akan berada di Kampung Hening ini ketika uh, akan hadir di sana bersama Anda saya Pak Jamil dan Mas, uh, Mas, Ang Mas Angga next Mas Angga dan ini kita akan tetap jaga protokol kesehatnya. Nanti kapasitasnya sebenarnya ada 120 orang di situ, tapi kita hanya akan batasi cuma 50 orang supaya agak longgar. Nanti juga kita harapkan kawan-kawan semua juga melakukan rapid test, pakai masker. Maskernya kami sediakan. Kami ada tiap peserta akan kita kasih dua masker. Anda bawa sendiri juga boleh. Face uh, shield silakan bawa sendiri nanti dan tentu saja dengan cuci tangan. Uh, protokol kesehatannya lengkap di sana. Nah siapa yang perlu datang, kawan-kawan? Yang perlu datang uh, sebenarnya kita hanya perlu kira-kira 35 orang, tadi katanya 50, ya karena 15 sudah, sudah itu tim inti kita yang sudah ada Tim inti kami, itu 15 orang, tapi cuma ada 35 orang uh, tempat, 35 tempat yang tersedia dan sejauh jauh yang ini sudah ada 52 yang mendaftar, jadi kita akan seleksi lagi Sampai kita hanya perlu 35 orang yang siap dan qualified untuk membangun peradaban holistik person, holistic happiness for all. Next. Jadi sebenarnya sudah ada 52 orang ini Mas Angga yang, yang apply, tapi tidak apa-apa, masih kita buka, dan nanti akan kita pilih 35 orang yang qualified. Terus manfaatnya apa buat Anda semua, Bapak Ibu? Manfaatnya yang pertama, yang paling penting, Anda akan menjadi inner circle kami. Menjadi pasukan inti kami di Logos Village. Alias para pemimpin utama peradaban holistic health for all. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda berpotensi menjadi partner Logos Village di kota Anda masing-masing. Jadi kami akan menemukan uh, Bapak-Ibu dilancapan kami di kota Anda masing-masing. Di tiap kota itu kita Uh, ada 10 core movers yang kita cari dan ada satu pemimpinnya dari kepala jatamnya itu uh, kesempatan buat kawan-kawan ya yang ketiga tentu saja Anda akan mendapatkan bonus berupa training dari kami bertiga uh, Pak Jamil akan memberikan training yang luar biasa Saya sendiri kalau mengundang Pak juga uh, itu susah sekali karena beliau ini sehari bisa memberikan 18 training Paralel dalam satu hari perlu sangat sibuk tapi khusus untuk acara ini, beliau tiga hari penuh akan bersama dengan kita Anda bisa makan bareng bersama beliau ngobrol-ngobrol bersama beliau yang itu sangat jarang sekali kesempatannya saya bersyukur sekali bisa apa bisa bisa dekat dengan beliau ini di acara tiga hari ini beliau akan menyampaikan materi self-leadership uh, for success and happy in everything you do nanti saya sendiri akan materi holistic happiness dan materi terbaru self-forabundance dan terakhir mas Angga akan fokus di bagaimana membangun bisnis yang bisa berlipat hingga dilakukan 50 kali dalam dalam setahun ya next mas Angga jadi ini materi trainingnya uh, <laughs> yang pertama dari saya ya yaitu holistic happiness dan kita akan praktek Teknik baru yang belum pernah kita berikan sebelumnya, kalau Anda alumni chef, ini praktek yang pernah kita, yaitu ABC, ABC itu Abundance Blocks Clearance. Jadi bagaimana menggunakan chef untuk abundance, untuk kesejahteraan, kebahagiaan, yang selama ini belum pernah kita sharing di training-training kita sebelumnya. Lalu yang kedua, Pak Jamil akan memberikan materi ini, Nah, ini mungkin Mas Fais, saya jelaskan, Pak, apa akan awak nanti di acara kita ini, nanti, Pak. Ya, terima kasih, Mas Faiz. Jadi, insya Allah di acara itu <tuh> saya akan berbagi tentang self-leadership, ya, uh, lebih kepada bagaimana kita memimpin diri kita. Sebab kalau kita ingin membangun peradaban ini, kita berharap Anda semuanya kelak menjadi pemimpin-pemimpin uh, di komunitas Anda, di mana Anda tinggal. Tapi pemimpin yang baik menurut uh, pengalaman saya, menurut pengamatan saya itu pemimpin yang sebelum dia memimpin orang lain, dia mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas bagaimana sih supaya kita bisa memimpin diri kita, sehingga memang kualitas kita sebagai seorang pemimpin itu uh, terlihat ya. Karena, uh, dan saya garis bawahi, yang bisa masuk pemimpin ini tidak selalu memiliki jabatan formal ya perlu dibedakan antara pemimpin dan pimpinan ya, kalau pimpinan itu ya dia punya SK, punya kedudukan ya, punya eh, apa namanya, jabatan di sebuah institusi, sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, tapi kalau pimpinan, enggak punya jabatan, itu juga bisa jadi pimpinan, karena inti dari pemimpinan itu tuluan pengaruh, siapapun yang bisa mempengaruhi orang, siapapun yang kemudian eh, bisa mendorong orang mengajak orang lain dan orang itu terpengaruh maka dia disebut pemimpin nah jadi bagi anda yang walaupun enggak punya jabatan tertentu tapi ingin menjadi orang yang memimpin menjadi orang berpengaruh uh, nanti di acara ini saya akan memberikan kunci-kuncinya kira-kira apa sih kunci yang paling mendasar untuk kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri sehingga kita kelak layak untuk bisa memimpin orang lain jadi intisarinya itu Mas Fais kalau mau lebih dalam ya nanti datang di Cidahu aja, Mas. Siap. <laughs> Siap. Terima kasih, Pak Jamil. Uh, saya sih merasa kapan lagi baca dari Pak Jamil ya, disebut dengan kakeknya para trainer gitu ya. Kakek punya dulu para trainer di Indonesia. Ya. Jadi, <laughs> saya pun juga senang bisa baca dari Pak Jamil, dari rendahan hati beliau, dari apa ya, semangat beliau. Hmm. So, uh, ini kesempatan mas sekali sih bagi saya kemudian kalau masangga apa Mas? Apa yang akan diserikan nanti Mas? Jadi besok itu uh, yang kita akan bahas uh, mostly judulnya nih redefining sales and marketing ya, teman-teman. Jadi redefining itu kita akan mendefine ulang arti sales and marketing buat kita. Jadi uh, setengah dari materi ini akan lebih banyak tentang tentang mindset ya. Jadi Uh, di sini saya juga akan ada testimoni untuk uh, holistic happiness gitu ya teman-teman, saya belajar dari Pak Faiz, belajar banyak, terus praktek sangat banyak dan dan hasilnya luar biasa teman-teman dalam satu tahun uh, secara income, secara pertempatan bisnis itu kita meningkat sampai dengan 50 kali lipat dalam waktu satu tahun, jadi kalau ngomongin income itu naik 50 kali lipat ya, dan ada banyak hal yang terjadi di, di hidup saya, itu banyak banget keajaiban-keajaiban. Gitu. Semua partner-partner itu ketemunya keajaiban. Jadi kalau teman-teman datang besok di, di Cidahu ya, tanggal 23 sampai 25 Oktober, saya akan sharing apa keajaiban-keajaiban yang terjadi di hidup saya. Jadi bahkan saya merasa saya sampai di titik hari ini pun bukan bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, bukan karena saya ngerti strateginya bagus gitu ya. Uh, yes, saya belajar strategi, yes, saya melakukan bagian saya, tapi mostly yang bikin percepatannya luar biasa bukan itu aja. Tapi karena ya tadi karena saya udah praktek dulu untuk clearance abundant seperti yang besok akan di-sharing sama Pak Faiz ke teman-teman semua. Jadi jadi dulu saya praktek lebih banyak duluan aja gitu. Dan mostly karena luck aja sih, karena luck aja keberuntungan aja. Jadi sebenarnya yang saya lakukan sebenarnya dulu mempraktekkan yang diajarkan Pak Faiz ketika saya ketemu di di di kelas. Cuman dulu waktu pertama kali ikut kelas ilmunya belum banyak, jadi puzzle nya belum connect pak. Jadi beberapa tahun kemudian setelah saya belajar banyak akhirnya puzzle nya connect dan mulai mendapatkan luck yang benar-benar keberuntungan, mostly si luck keberuntungan gitu ya. Dan itu yang akan saya sharing di part satu gitu ya, strategi gimana saya mendapatkan income 50 kali lipat dengan mempraktikkan holistic happiness strategi. Dan yang kedua, kita akan bongkar langkah-langkahnya. Jadi ini ini yang belum pernah saya lakukan dimanapun gitu ya, dan ini akan jadi sesuatu yang menurut saya harusnya mahal karena Karena kita akan bongkar-bongkar, rahasia dapur kita. Jadi kita akan bahas dari awal apa yang kita lakukan di bisnis yang kita bangun dari nol. Benar-benar nol. Kita tidak dikenal, kita bukan siapa-siapa, nggak -siapa, ada orang yang kenal kita dengan resource adanya dengan dana seadanya. Kita mulai dari ngekos -cost di kosan 3x3 gitu ya. Sampai hari ini punya tim yang cukup besar dan kita menjadi salah satu uh, bisnis paling besar di industri yang kita sedang kerjain. Dalam waktu kurang dari satu tahun. Kita dari nol sampai Menjadi nomor satu, paling besar itu cuma butuh enam bulan. Dari nol ke nomor satu itu enam bulan. Hari ini kita sudah dua tahun, mostly kita punya, hampir bisa dibilang kita nggak punya kompetitor di, di bidang yang kita kerjain ini gitu ya. Jadi yang akan saya bongkar itu dua hal. Pertama saya akan bongkar uh, strateginya, gitu Strateginya, ngapain, campaign-nya ngapain, bikin apa, gimana cara jualnya, terus gimana cara follow up-nya, email-nya, seperti apa. Teman-teman akan dapetin semua template-nya, detail gitu ya teman-teman bahkan teman-teman akan dapat kopiannya, teman-teman akan saya kopikan semua tool strategi yang saya pakai gitu. Dan kita ngomongin toolsnya aja itu value-nya udah, udah gede banget ya. Tools-toolsnya kita bayar cukup mahal untuk sebagai cukup banyak tools yang kita pakai untuk mengotomatisasi bisnis kita gitu ya teman-teman. Dan teman-teman akan diajarkan caranya dan dikasih duplikat toolsnya, itu yang pertama. Yang kedua kita akan sharing juga tentang mindset-nya. Mindset apa yang kita lakukan sehingga kita sampai di titik tentu aja masih belum apa-apa dibanding teman-teman yang lebih senior, cuman saya merasa kok saya perlu sharing apa yang saya tahu gitu ya, karena ya ini journey saya dan saya akan tetap belajar terus di lini ini, kalau nah karena saya terus belajar dan saya akan sharing terus apa hal-hal baru yang saya temukan oleh karena itu, makanya namanya inner circle mastermind, jadi ini bukan training bukan pelatihan, karena pada akhirnya juga bukan hanya saya, teman-teman belajar dari saya tapi pada akhirnya, saya juga akan belajar sama teman-teman semua, sama banyaknya dengan teman-teman belajar saya gitu, jadi Makanya namanya mastermind inner circle gitu ya, bukan training karena nanti teman-teman uh, akan ya. punya kesempatan untuk untuk dapat hot seat ya, hot seat itu nanti akan ditanya uh, tantangannya apa, terus breakthrough-nya apa dan ini kita akan lakukan terus-menerus mastermindnya. Jadi ini menurut saya peluangnya beda banget. Ini bukan peluang teman-teman ikut training, ini bukan ngajak teman-teman datang ke training atau datang ke pelatihan, tapi satu ngajak teman-teman untuk bareng-bareng membangun peradaban dan yang kedua. Jadi inner circle kita ya teman-teman kapan lagi bisa jadi temennya Pak Jamil, temennya Pak Faiz. Gitu. Saya jadi tim inti kita ya Mas. Yes, jadi tim inti, jadi jadi inner circle, jadi ring satu. Jadi ya bukan hanya belajar apa-apa yang kita share di slide ini juga, hmm. tapi nanti ketika misalnya Pak Faiz Belajar lagi ke luar negeri, dapat ilmu baru di-sharing. Pak Jamil misalnya habis dapat insight apa di-sharing ke teman-teman saya, habis belajar melakukan apa dapat insight di-sharing ke teman-teman. Jadi menurut saya ya. ini kesempatan yang langka dan di luar itu ya kita ingin bertumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi materinya. Ya. Sip, terima kasih apa, Mas Angga. Ya? Mas Pak. Silahkan Mas Angga. Silahkan Mas Angga. Jadi uh, sebenarnya kalau jadi inner circle itu didapatnya bukan hanya pada acara ini kan? Betul. Setelah, setelah ya. ini kan kita akan mentoring rutin kan, uh, apa namanya untuk membimbing, ya. untuk mensupport teman-teman. Jadi ini hanya kick off kawan-kawan tiga hari ini, karena setelah itu setiap dua minggu sekali kita akan ketemu online atau ataupun offline nanti kalau kita lihat situasinya untuk memandu kawan-kawan. Nah ini saya pikir yang sangat mahal dan sangat berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Selama ini kita udah punya IO, kita punya pengalaman training di tiga puluh kota. Tapi mungkin yang belum ada di kita adalah uh, bimbingan dua minggu sekali ini di forum mastermind itu. Sehingga uh, merasa sendirian gitu. Di sekarang ini yang akan kita lakukan enggak uh, seperti itu. Begitu Anda masuk dalam uh, tim inti kita, inner circle kita, nanti Anda akan kita pandu, kita bimbing dua minggu sekali kita meeting di uh, online, terus kita akan belajar dari yang melakukan breakthrough, percepatan dan kita juga akan baca dari yang mungkin ada hambatan apa kita akan bersihkan semua. Dan yang dan yang memandu bukan cuma satu orang. Selama ini teman saya, ada Pak Jamil yang spesialis di bidang team building, eh uh, Mas Angga spesialis di bidang alat-alat perang artinya dalam hal marketing, sales itu beliau jagonya, terbukti 50 kali lipat percepatannya dan itu enggak hanya enggak hanya motivasi kawan-kawan, tapi ada toolsnya yang akan dikopikan sama Anda. Jadi Betul. alat perangnya akan dikopikan sama Anda. Bagaimana bikin emailnya, bagaimana bikin video webinarnya, bagaimana bikin semua N to end A sampai Z itu akan kita berikan pada anda uh, Kopiannya dan nanti tinggal bergerak nanti plus mindsetnya yang benar bagaimana supaya nggak ada abundance block, nggak ada hambatan mental block yang akan membuat anda jadi susah untuk apa untuk berhasil di itu. So uh, jadi ini mastermind camp atau dan training it's uh, life changing uh, forum Saya pikir begitu ya Oke okay, ini tempatnya kita kawan-kawan ya, di Kampung Hening saya lihat Kampung Hening ini udah kayak seperti mini esale, Kalau esale 50 hektar, Kampung Hening ini seperlimanya uh, 10 hektar. dan 10 itu gede loh, luas banget Anda lihat tamannya aja segede gini ini kita sholatnya nanti di apa langsung di bawah bintang-bintang di langit gitu ya mm -hmm. di tengah aman luas yang itu bisa menjadi uh, apa pesta kebun begitu di, di situ. Jadi anda masuk ke sini nanti udah kayak masuk mini mini esalen atau mungkin prototipe lokus lah nanti ya. Dan ada air terjunnya ini dengan Pak Zainul mandi air terjun itu dan oh, very refreshing. Jadi uh, ya siap siap siap-siap mengalami transformasi diri nanti ya, di, insya Allah bukan hanya Anda teman, -teman saya juga kawan-kawan Insya Allah Mas Mas, wais, kita, mas, wais, wais. Ya, mas wais. Wais. di Air Terjun ini ada beberapa direksi BUMN yang ngobrol sama saya kan jadi kalau ke Kampung Hening kan saya ajak ke uh, Air Terjun kan waktu iyalah. itu ngobrol uh, uh, apa namanya gimana kemudian bisa mengembangkan perusahaan mungkin Sebenarnya saya nggak memberikan trip yang banyak, saya meng menghilangkan mental block yang mungkin Mas Angga mau ajarkan itu ya Jadi saya juga akan berguru lagi sama Mas Angga gitu uh, Saya waktu itu pakai jurus, anu aja Mas Angga, jurus mabok aja, saya belum tahu ilmunya, pokoknya saya bongkar aja gimana apa mindset bisnisnya gitu Dan menariknya Mas, dua minggu kemudian setelah dari air terjun ini, akhirnya pabrik yang selama ini dia, apa namanya, uh, gagas ya Uh, apa mau dibangun gitu pabrik baterai dan akhirnya sekarang uh, apa deal untuk di, didirikan itu nilai nilai pabriknya itu kemarin saya baca di berita itu itu 172 triliun ya di uh, apa namanya di air ini sudah menghasilkan banyak banyak ide gagasan itu saya sama mas faiz ini Oke. kita sepakat untuk bangun peradaban kan diskusinya di air terjun ini juga kan jadi uh, Sambil sambil gombal, kum gitu Pak. <laughs> sambil gombal, insya Allah nanti akan banyak menghasilkan sesuatu karena di acara di tiga hari itu, kan di hari terakhir kita akan ke air ini juga. Ya, benar Pak, kita akan ke air ini dan kita akan bulatkan tekad untuk bener -bener membangun peradaban holistik happiness dengan cara yang bisnis profesional. Gitu ya? Jadi ini air terjun itu telah mas, mas. Mas, biar beritanya enggak hoax, ya yang 172 triliun silakan itu sekarang aneka tambang diberi amanah untuk membangun pabrik baterai. ya, uh, Karena dia punya sumber nikel gitu. Uh, itu dimuat beritanya kurang lebih uh, seminggu yang lalu ya. Uh, itu Rp172 uh, triliun. Nah itu yang ngobrol dengan saya adalah direksi yang bertanggung jawab untuk menangani pabrik itu. Uh, itu uh, apa namanya. Selain kemudian rilis hal-hal kehidupannya, dia semakin yakin bahwa proyek itu bisa dijalankan, dan saya sepakat dengan Mas Angga, hanya sekitar menghilangkan mental block itu ternyata jalurnya lebih cepat ya Mas Angga ya. dan Ya benar, iya Pak. Wow, wow. Kawan-kaki, kawan-kawan kita belajar dari mentornya, mentornya CEO kelas dunia ya, bukan dan mentor sembarangan saya pikir Pak Jamil ini ya saya, saya, saya terima kasih sekali Pak Jamil dengan dengan hati mau apa mau mempersamakan kita. Sebenarnya uh, kok Mas Reis era, ya, era sekarang ini Mas Reis era sekarang ini eranya kan bukan one to many, bukan dari satu ke banyak orang. Sekarang kan eranya many to many. Semua orang itu guru ya. Hmm. Makanya saya saya bilang sama istri saya tolong hari uh, apa Jumat Sabtu minggu saya jangan dikasih kegiatan kenapa saya ingin berguru sama Mas Angga dan juga sama Mas uh, Paes karena siapapun sekarang itu guru sekaligus murid kan jadi boleh jadi nanti di tempat di Kampung Hening pun kita dapat ilmu juga dari teman-teman yang hadir juga Mas Paes Benar Mbak maka itu kita seleksi yang hadir Pak karena kita kepingin ya. yang hadir ini benar-benar orang-orang yang memang bisa, kita bisa saling belajar satu sama lain walaupun sudah ada 50 lebih yang mendaftar tapi tetap masih buka pendaftarannya nanti akan kita pilih cuman sekitar 30-an orang yang memang qualified untuk kita saling belajar satu sama lain jadi kawan-kawan ini final call kami pada Anda uh, untuk uh, apa apply gitu, gitu ya ini untuk jadi ini enggak otomatis kita terima Bapak Ibu ya beda dengan training ini kita sedang membangun tim inti jadi kita Anda silahkan apply di isi Google form ini yang ditampilkan kalau Mas Angga ini nanti linknya juga bisa dikasihkan di di chatting mas Angga ya linknya. Eh udah muncul nanti, di layar teman-teman semua. Nah, ada over yang muncul kalau teman-teman klik itu akan langsung masuk ke Google Formnya. Jadi udah ah, muncul. Nah, silakan di, di kolom over itu yang gambar yang gambar toa itu gambar speaker itu kalau otomatis klik otomatis muncul di atas sekarang. Nanti, nanti. nanti langsung muncul di apa? Langsung masuk ke Google Form. Silakan diisi di situ kawan-kawan karena kami nggak otomatis menerima. Silakan diisi ya udah lebih dari kapasitas sebenarnya tapi nanti-nanti masih sempatang buat anda mengisi di Google Form nanti setelah itu kita, anda akan kita hubungi anda mengisi Google Form itu kita akan uh, hubungi anda untuk menyeleksi apakah kita cocok gitu ya apakah kita berjodoh gitu ya kita menyeleksinya berdasarkan kesungguhan anda dan potensi sukses anda untuk menjadi uh, kepala cabang kami atau menjadi pasukan inti kami, nanti akan kita hubungi lewat WhatsApp atau pun bagi mereka yang terpilih harus setelah itu silakan kalau anda memang terpilih anda penuhi eh, namanya bayar investasinya biayanya ini tiga setengah tapi tiga setengah ini kawan-kawan itu sudah include eh, penginapan makan selama tinggal dua malam yang paling penting bukan hanya event itu saja bagi yang kualitas kita akan lanjutkan dua minggu kali kita akan mentoring dengan tiga orang ini untuk membangun bisnis yang real dan semangat, sambil kita membangun peradaban polisi happiness for all So, terakhir yang kami sampaikan adalah apa manfaat terbesar dengan hadir di Inner Circle ini yang pertama, uh, Anda akan menjadi uh, tim timp kami dalam Mastermind Forum dua, dua kali per bulan kita akan ketemu bersama kami dan Bukan ngomong ngomong itu, tapi benar langsung kita akan Bangun bisnis bareng-bareng Sambil bangun peradaban ini Itu manfaat yang pertama Lalu yang kedua Anda akan mendapatkan custom strategy Untuk uh, Sorry, Anda menjadi, akan menjadi partner LV Yang yang Anda kita berikan custom strategy Dan untuk membangun bisnis uh, kita bareng-bareng gitu ya Lalu yang ketiga ada anda akan mendapatkan alat terangnya begitu dari Mas Angga anda akan dikopikan caketnya gitu ya termasuk website pribadi, kemudian dan lain-lain gitu ya dari Mas Angga dan yang keempat ya karena anda adalah inner circle kami maka anda bisa melakukan konsultasi eksklusif dengan dengan kita ya anda dapat ilmu-ilmu khusus yang bisa dipraktikkan dan yang itu kemungkinan belum kita bagi keluar karena itu hanya untuk inner circle kita saja dan tentu saja kita akan saling belajar dari satu sama lain untuk siapa yang telah melakukan percepatan bisa belajar dari dia jadi karena ini mastermind many to many jadi kita akan saling belajar satu sama lain itu sebabnya kita akan seleksi siapa yang hadir nanti saya kira itu uh, bapak ibu sekalian yang ingin saya sampaikan uh, mungkin sekarang mungkin mas angga ya kalau ada pertanyaan silakan teman teman kalau ada pertanyaan silakan teman teman ketik di kolom komentar uh, di kolom question nanti akan muncul di kita biar dijawab langsung pertanyaan boleh ke saya boleh ke pak faiz boleh ke pak jamil atau boleh tentang tentang acaranya misalnya mas besok tuh penginapannya gimana misalnya atau apapun se seputar apakah memungkinkan mengikuti secara titik titik Cara, oke. Okay. Belum selesai, masih ditunggu Mas Aji. Pertanyaannya. Jadi teman-teman sebagai gambaran, uh, tools yang kita sharing itu, uh, LV Agency itu nanti uh, tools itu memungkinkan teman-teman untuk punya website sendiri, di mana teman-teman punya preview sendiri yang berjalan secara 24 jam. Memungkinkan nggak secara online? Kalau online, Pak Faiz boleh dijawab atau Pak Jamil boleh? Mungkin. Ya untuk saat ini belum memungkinkan Mas karena kita ini sedang berbicara tentang value tentang sharing heart to heart dari hati ke hati gitu jadi kita memutuskan nggak nggak mungkin kita sampaikan secara online jadi kita harus ketemu di acara tiga hari ini jadi sementara ini kita tadi juga karena ada yang dari, dari Hongkong ingin ingin ikut acara ini juga Nadia ingin menjadi Uh, perwakilan kita di Hong Kong, kita beberapa kali di Hong juga sih, ada tiga kali kita diundang di sana. Kalau dari Malaysia juga ingin ikut, tapi untuk sementara ini, ini kita prioritaskan dulu yang bisa hadir tiga hari karena kita mau sharing hard to hard. Kalau ini ada tim ini kita gitu ya, jadi pasaji, Haji mohon maaf, onlinenya belum memungkinkan dulu mas, hanya untuk yang mau hadir tiga hari aja dulu. Nah ini, ini Mbak atau Mbak pemberiti, yeah. bila acara dari tersebut uh. tidak bisa hadir gimana Pak? Karena menunggu ibu saya sakit. Nah ini tadi udah dijawab Pak Is ya. Jadi kalau belum bisa yeah. hadir berarti menunggu batch berikutnya. Jadi kalau ada ini kawan-kawan, ya. anda asal, asal anda ingin kerja sama kita uh, silahkan nanti isi formnya dulu. Nanti itu di kolom di contreng itu anda bisa contreng kalau nggak bisa hadir. Oke. Okay. Nanti kita akan hubungi anda nanti sepulang kita dari sana mungkin ya. Jadi yang pertama kita prioritaskan bisa saja yang bisa hadir itu tiga hari nanti. Eh, tapi tidak menutup kemungkinan yang nggak bisa hadir tapi ingin menjadi agent of change sama kami silakan isi di apa eh, Google Form dulu nanti mungkin anda akan jadi prioritas prioritas kedua setelah setelah yang hadir gitu ya. Atau mungkin masanya bisa nambah, ya. Boleh Mbak uh, kalau teman-teman belum bisa hadir live, jadi gini: uh, kalau memang urgent banget, ya nggak bisa hadir. Ya, ya, oke. Okay. Tapi kalau... kalau teman-teman sekiranya acara lainnya nggak terlalu urgent, gitu ya. Kalau itu tadi nungguin ibu sakit, ya menurut saya sebaiknya memang ditungguin ibunya karena buat saya ibu lebih penting gitu ya. Jadi kedua, tapi kalau teman-teman punya acara lain yang tidak urgent, urgent amat gitu ya. Saran saya, paksakan untuk hadir nih. Kalau apa ya, kalau saya harus memaksa teman-teman, ya, saya akan lakukan ya. kayak teman Mas gitu. Anda itu, Bapak Ibu itu dari Banyumas dia naik ke sini. Padahal beliau kan sebenarnya nggak perlu hadir ke sini gitu ya, bisnisnya udah nggak perlu sebenarnya untuk hadir ke sini. Tapi beliau memaksakan diri untuk hadir. Pak Jamil itu anda tahu sendiri sehari bisa 18 training beliau handle. Tapi beliau tiga hari itu dia, beliau kosongi semua untuk hadir ke sini Jadi saya pikir itu, uh, mas, Kalau saya se sehari 4 training, 18 itu bersama tim Nah, hari, ya, maksud, Maksudnya begitu Pak, Jadi 18, 18 hari. hari itu bersama tim Itu pun beliau uh, Skip dulu tiga hari ini untuk hadir bersama kita Jadi kalau mungkin saya kira Ya layaklah ini untuk lain begitu ya Ya karena memang uh, saya ini aliran yang kalau saya yakin bagus saya harus memaksa teman-teman untuk join pun saya lakukan. Kayak teman-teman tahu di, di, di perusahaan saya itu 100% timnya itu diwajibkan ikut uh, ikut uh, total solution besok tanggal 7-8. Kita wajibkan. Kayaknya saya nggak bisa hmm. pokoknya wajib. Gitu. Hmm. <laughs> pokoknya kalau nggak bisa kita diskon, nggak bisa kita potong gaji, gitu. pokoknya saya mewajibkan. Karena, kenapa saya mewajibkan? Karena saya tahu persis ini bagus. Gitu ya. saya, saya tahu persis uh, perubahan yang saya alami ketika saya belajar dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang diajarkan Pak Faiz. Jadi, kalau saya punya power untuk nge dia untuk masuk dan dia nggak masuk, kan saya agak berdosa, Pak. Harusnya hidup dia berubah jadi nggak berubah. Harusnya dia punya kehidupan lebih baik, lebih bahagia. Enggak uh, kita lakukan. Dia nggak punya akses ke sana karena saya nggak enggak do everything on my power untuk nge dia untuk Dan itu literally saya lakukan ya teman-teman jadi di, di tim kita tuh gajinya dua 2,5 juta pun kita paksa untuk ikut kelas lu gajinya 2,5 juta lah justru karena gajimu dua 2,5 juta Anda harus ikut kelas ini gitu mau dua 2,5 juta terus kan enggak juga misalnya jadi, ada orang yang gajinya 7,5 juta lu gaji saya 7,5 juta bak, lah justru karena gajimu masih segitu Anda sangat perlu ikut event ini gitu. jadi soalnya kalau enggak kayak gitu teman-teman ya nanti kita akan punya excuse yang lain Menurut saya justru karena wah, saya punya keterbatasan ekonomi, justru punya keterbatasan ekonomi teman-teman perlu hadir di sini. Saya dulu ketika pertama kali ikut kelas-kelas yang saya ikutin itu harganya 189 juta, Pak. Kalau cash ya. 189 juta di saat total seluruh harta saya dijumlahin, itu juga nggak ada 189 juta. Saya nggak punya apa-apa, saya bahkan nggak punya apa -apa. punya nggak punya rumah gitu dan PR kelas 189 juta itu kalau yeah. ada orang mental blog dituduh sampai Mas sampai itu punya toyo ya di pesugihan ini, ini. <laughs> <laughs> ya jadi waktu itu kelasnya 189 juta dan saya bener-bener nggak punya uang tapi saya tahu persis ya fakta saya nggak punya uang untuk ikut kelasnya berarti saya perlu, perlu ikut Yang gitu dan akhirnya saya minta payment plan, saya minjem saudara, gitu. saya enggak menyarankan teman-teman minjem juga, tapi saya cuma cerita yang saya lakuin ya. Saya minjem saudara, terus saya minta payment plan, saya cicil selama dua tahun ya. Saya minta ke akademi, dicicil dua tahun, bisa enggak bisa. Akhirnya saya cicil dua tahun. Dan kabar baiknya, karena saya dapat ilmunya di depan, Pak, jadi waktu saya nyicil, uh, itu tahun pertama, saya udah dapat income lebih banyak dari biaya kelasnya, padahal kelasnya belum lunas. Pak. Hmm kelasnya belum lunas dan saya yakin gini saya yakin jangan sampai 3,5 jutanya ini jadi jadi penghambat buat teman-teman gitu ya kalau teman-teman memang bener benar sangat serius teman-teman action taker ya teman-teman kayaknya bisa ngobrol sama sama saya nggak tahu nanti bisa ngobrol sama Pak Eva atau Pak Faiz gitu kayaknya tetap tetap bisa asalkan bener-bener serius ya, ya. Jadi, makanya kita bikin kalian apply dulu karena kita akan handle kalau misalnya ada kendala kendalanya apa kita bisa bantulah karena kita selalu ingin Orang yang, orang yang belajar itu nggak boleh dihargai apapun kendalanya. Betul. Karena Jadi, ayah saya dulu pesan untuk ilmu, enggak ada, tidak ada kata mahal, tidak ada kata susah, tidak ada kata jauh. Kamu kejar, semakin besar pengorbanannya, biasanya akan semakin gede perkahnya. Gitu ya. Jadi itu besar. saya kataikan, Mas. Betul, saya Bapak Aisyah juga termasuk yang belajar kemana-mana dan dan saya juga termasuk. Masa Anda tahu, Mbak Ibu, ya. saya di SRM itu, saya ingatnya pakai di tempat pelatihan di ruang pelatihan. Anda <laughs> pernah nggak training sampai uh, ya, nginepnya di ruang pelatihan. Pelatihannya selesai, malamnya saya berapa selimut begitu itu di situ. Pagi saya mandi di toiletnya ruangan itu. Jadi saya ini dapat ilmu dalam kondisi yang serba terbatas. <laughs> saya lakukan itu dan sus amat itu. Itu bukan di California tengah-tengah San Francisco Itu di ujung. Itu harus naik pak susupu saya harus jalankan kalau musim sangat dingin apa nge, untuk cara saya harus naik bus dari bus kemudian menunggu dulu van jemput kira, kira 4 jam baru nyampe di ujung tebing itu dan i, ya susah tapi ya itu dari situlah akhirnya banyak perubahan terjadi so kawan-kawan uh, uh, saya pikir ya untuk berubah itu yang butuh butuh apa uh, nah batasi boleh ngomong perjuangan ya masih butuh apa, berarti apa ya, mas? berarti lebih baik Lepas. saya dulu saya kalau mas faiz kan di ruang training kan saya pernah ikut ya, training masalah. itu nginepnya bukan di hotel mas tapi di mesjid masjid gratis <laughs> hotel muslimin nantilah <berarti>, <laughs> tidur di masjid ya jadi maksudnya teman-teman kalau teman-teman memang apa ya kalau teman-teman memang misalnya ada acara-acara lain yang quote on nggak begitu penting saran saya benar-benar di diruangkan waktunya dan apa ya angka angkanya juga menurut saya bukan angka yang gede karena memang kalau kita memang serius pasti ada jalan ya faktanya kalau mahal Baik. itu hambatan oh, enggak KPR rumah dan segala macam gitu jadi saran saya sih diprioritaskan karena ya ini benar-benar Uh, personally ya, personally saya akan sharing semuanya, saya akan bongkar semuanya. Jadi saya ingin teman-teman yang datang juga teman-teman yang sangat serius. Jadi semakin apa ya, semakin uh, semakin susah nyampe ke sana, buat saya kayaknya akan semakin worth it. Saya akan semakin semangat sharingnya. Gitu. Ada tanya cidahu, apa kamu genjing di mana? Oke. Okay. Nah, kalau saya di Cawang. Dari 2 jam dan Cawang arah Bogor sampai Mentop, Bogor, Ciawi. Dari Ciawi itu nanti ada tol lagi, lima 15 kilo. Penguat itu situ baru setengah jam dari situ, harus nyampe. Ya dua jam lah dari Cawang. Di Dahu, Sukabumi. Di Dahu itu ke arah, ini, arah Sukabumi dan ke arah Javanah Spa. Javana spa yang dulu pernah ter, salah satu spa terbaik di Asia Tenggara ya. Hmm, oh punya Pak okay. Mustaqim Larifin. Oh okay. ada Mas Marwan Baik. Zahid hadir luar biasa. Isi ada pertanyaan tadi rapid testnya apakah wajib Pak? Kenapa, Mas? Apakah rapid testnya wajib? Nah ini gimana menurut kawan-kawan? Kemarin sih yang mewajibkan itu kan Mas Munjid ya, Mas Munjid kan Satgas Covid ya, uh, iya. supaya kemudian kita merasa aman juga, uh, menurut saya sih perlu tes itu ya. ya kalau saya... benar kok. Teman. Stek gitu aja. Iya. Nih, ini Mas Marwan ada pertanyaan. Kalau kalau keluarga nggak setuju karena alasannya buang-buang uang, gimana cara mengatasinya Pak? Nah ini Mas Marwan jawab ini. Oke, ini ini jawaban saya nih. Pertama, teman-teman, uh, kalau teman-teman perlu apa ya? Kalau teman-teman perlu dukungan keluarga untuk untuk doing something untuk sukses gitu ya. Berarti kita belum deserve untuk sukses. Gitu ya. Artinya gini, kalau kalau kita pengen pengen bertumbuh pengen ngapain terus kita, saya kalau nggak didukung keluarga nggak bisa. Gitu. Ya kalau teman-teman nggak bisa kalau nggak didukung keluarga itu yang pertama itu. Uh, berarti memang belum diserps ya, memang levelnya belum sampai sana. Jadi kalau memang masih itu jadi pertanyaan ya sebaiknya memang memang jangan datang dulu karena memang belum diserp. Tapi kalau teman-teman merasa yakin untuk diserp sukses ya pada akhirnya keluarga akan mendukung sih. karena sebenarnya sebenarnya keluarga itu tidak mendukung karena takut kita gagal aja sebenarnya, takut kita gagal dan mungkin di, di masa lalu kita adalah pribadi yang yang memang tidak mengambil tanggung jawab. Jadi saya personally di keluarga saya itu enggak pernah enggak didukung soalnya Pak. Karena ya ya pertama kita firm ya. Kalau teman-teman firm pasti meyak kalau teman, teman yakin dan meyakinkan pasti keluarganya juga yakin. Yang kedua ya tadi uh, kalau kita harus uh, saya mau jalan tapi pasangan tidak mendukung, pacar tidak mendukung, akhirnya enggak jadi jalan ya. Memang belum deserve sukses. Karena Ya salah satu tantangannya ya kita bisnis dan nggak didukung keluarga Karena pada akhirnya kalau kita berhasil pun Orang akan bilang oh iya saya kenal dulu, wah dulu gini awalnya Jadi orang akan cerita ke orang lain gimana dia kenal kita Walaupun awalnya nggak mendukung Dan yang terakhir ya memang kita perlu ngambil tanggung jawab sih Banyak orang memang minta dukungan orang lain seringkali Supaya tidak bertanggung jawab kalau gagal Jadi mungkin Pak Jamil akan bahas di self-leadership ya banyak-banyak orang kan gitu, kan kita udah bahas bareng-bareng, kalau gagal ya nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman adalah orang yang mengambil tanggung jawab gitu ya, artinya eh, artinya mengambil keputusan terus di, dipertimbangkan dengan baik dan abis itu go all out ya, go all in. Dan ketika itu pun gagal ya nggak apa-apa, memang salah kita dan kita perbaikin gitu. Jadi... Uh, bukan lempar, ya gagal karena ini nih, gagal karena itu tuh, gagal karena partner saya begini, gagal karena siapa ya. Ketika kita masih punya menyalahkan orang lain, gagal-gagal di luar di luar diri kita, biasanya uh, itu yang bikin kita perlu izin dari orang lain atau kita perlu dukungan. Jadi ketika salah kita nggak merasa dilimpahkan. Jadi mostly orang sih, banyak orang minta izin-minta izin itu takut. Ya misalnya izin sama istrinya mau buka bisnis, kalau gagal kan ya kan kita udah, udah diundingin bareng-bareng. Harusnya kita ngambil tanggung jawab aja sih, ngambil tanggung jawab dan... Ya didukung atau enggak didukung ya pada akhirnya mereka tetap akan mendukung Pak kalau tujuannya baik niatnya baik. Sebenarnya sepanjang kita lihat menurut perhitungan kita sepanjang mata memandang hat, apa kita berpikir hati merasakan itu baik buat saya eksekusi aja. Kalaupun nanti hasilnya hasilnya enggak enggak baik ya enggak apa-apa yang penting dari awal semuanya intensinya baik gitu. Pak Jamil mungkin mau nambahin Saya begini. cerita. Dulu orang tua saya itu termasuk yang tidak setuju saya bisnis ya. Dia bilang, Mil, Dewi Wong Jowo. Mil, kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu cocoknya PNS. Orang Jawa itu cocoknya pakai negeri. Ya, Sekarang ASN. Kamu nggak usah bisnis-bisnis, nanti bangkrut. Apa yang kemudian saya lakukan? Karena saya yang bertanggung jawab terhadap hidup saya, saya bilang, ya saya lobby terus Bapak saya. Uh, begitu gagal, saya lobby lagi. Saya gagal menggunakan cara yang berbeda. Cara yang berbeda gagal, saya mencari cara baru lagi. Ya, Dan kemudian pada akhirnya Bapak saya takluk, dan mengizinkan saya untuk uh, berbisnis. Kalau seandainya saya dulu ikuti, ya dan tidak melakukan lobby, mungkin sekarang saya nggak punya enam perusahaan kan? Betul. Saya... Dan tidak mengizinkan itu karena sayang, pak ya, bukan karena benci kan? I iya, karena khawatir. Setelah apalagi kemudian uh, setelah kemudian uh, dengan bisnis itu, saya uh, atas izin Allah bisa memberangkatkan haji, kan makin percaya diri itu orang tua itu. Yang penting ini, hmm. kalau dalam hidup itu jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Nah, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita uh, kalau kita berhasil ya kertas uh, izin yang makuasa itu karena usaha-usaha yang kita lakukan sehingga um, mungkin Allah melihat oh ini orang sungguh-sungguh hanya dikasih gitu begitu juga kalau kemudian kita uh, gagal jangan nyalain orang lain nah, maka kalau kita mau maju salah satu yang harus dihindari dalam hidup itu adalah uh, excuse ya uh, atau blame mencari menyalahkan orang lain mencari alasan gitu. Jadi kalau kalau saya mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Mm -hmm. Dan nambahin ya, kalau orang tuanya nggak setuju itu bukan di depan bukan di lawan, terus bukan berarti mm -hmm. kita nggak berbakti ya. Itu penting. Maksudnya teman-teman tetap lakukan, tapi teman-teman e, melobi tadi orang tua dengan cara yang baik. Nah di bagian itu teman-teman bisa praktek ilmunya Pak Afaih itu. Nambah itu mas, mas 3 dan LKT. Mas, mas Angga, waktu bapak saya nggak setuju di dalam pikiran saya saya tidak menyalahkan orang tua. Tapi yang kemudian saya lakukan berarti saya harus belajar cara ilmu negosiasi baru supaya orang tua saya ngerti, ya kan? Gagal lagi, saya beli buku lagi, nek cara negosiasi. Gagal lagi, cari lagi. Gagal lagi, tanya sama orang, gimana menaklukkan orang tua gitu. Tapi tidak pernah saya sedikit pun menyalahkan orang tua. Kenapa? Kalau saya, bagi saya, oh ini kalau saya nggak berhasil berarti Tuhan yang Maha Kuasa sedang memberikan pesan kepada saya, kamu perlu belajar ilmu lagi. Ya, gagal lagi, kamu belajar ilmu lagi. Sampai akhirnya. Pak klub, itulah kira-kira. Oh, Nanti Pak Faiz tuh ahlinya tuh, ada ilmunya <tuk> Long Timers terapi sama CS3, pak ya siap <tuk> ya. Ya, ya, sebenarnya hambatan tuh ada karena kita kurang serius itu sih, Mas. Intinya itu sih, nah, hmm. saya. If you know, if you have the big why, you will always, almost always find the <tuk> how sudah cukup kuat, TK cukup kuat itu hampir selalu Semua hambatan itu akan kita takutkan Tapi kalau kita itu tk masih anggot-anggotan, masih, ya, masih belum serius Tapi hambatan ada Jadi kawan-kawan uh, Memang saya ini tidak tidak untuk semua Tidak untuk semua antara kawan-kawan sih Cuman siapa tahu kita cocok uh, Google Form-nya Kita akan seleksi, kita lihat Kalaupun anda tidak tidak terseleksi cara tiga hari ini, mudah nanti satu hari kita bisa berjodoh, nanti uh, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, begitu ya. Hmm. Uh, saya kira itu masangga. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, tadi uh, rapid test kurang akurat hasilnya. Uh, Kemudian. Uh, jadi yang paling penting adalah lakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tadi kalau rapid test kurang efektif, yeah. uh, kalau swab juga nanti berefek ke keluarga. Jadi sebaiknya nggak apa-apa. Yang penting protokol kesehatannya ketat. Jadi siap, ya. Ya. Yeah. Mm -hmm. akhir, satu lagi pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup nih, uh, Mas Angga, kalau kita bisa mendukung diri sendiri tanpa perlukukan orang lain, batunya cuma biaya gimana, Mas? Tanpa kita tahu atau tidak atau tidak keuangan masing-masing orang kan berbeda. Nah, batunya cuma biaya. Kalau sudah tekadnya kuat, tidak perlu dukungan, nah biayanya dari mana? Nah, ini juga salah satu hal kenapa teman-teman perlu datang ke acara tanggal 23-25. Gitu ya. Karena di sana kita akan bahas tentang abundance block. Salah satu abundance block yang kita akan clearings adalah percaya bahwasanya uh, Pekerjaan kita itu satu-satunya sumber income. Jadi kita udah ngukur tuh, oh, saya kerjanya ini, income-nya sekian, kayaknya nggak bakal nyampe. Nah itu juga abundance blog. Mungkin saya mau cerita dikit nah, gitu, tuh, iya. hmm. saya punya apa? Murid gitu ya. Ketika ngobrol dengan saya, uh, dia pada sampai kesimpulan, oh ternyata tidak boleh ada mental block. Kalau seandainya ada mental block, kalau saya ada hambatan gini gimana? Kalau saya ada hambatan gini gimana? Ada hambatan gini gimana? Ternyata itu uang menjauh kan, bukan hanya uang, resiko itu menjauh. Nah, maka kemudian eh, apa namanya? teman saya yang dari Bandung ini ya, kemudian memutuskan tempil pun temannya, "Eh, aku pinjam duit dong 4 juta, kenapa? Saya mau ikut trainingnya Pak Jamil." Training ngapain tuh? Training jadi trainer." malah ngapain lu ikut itu enggak. Saya yakin dengan jadi trainer ini saya insya Allah akan jauh lebih maju, jauh berkembang." "Dari mana Anda yakin? Saya ketemu Pak Jamil dari omongannya udah yakin." Emang lu udah kenal lama? Belum, tapi saya lihat kok orangnya ngomongnya apa tulus gitu ya, jadi saya yakin pulang dari sini utang sampean segera saya bayar lah, saya nggak minta di gratis kok, saya cuma pinjem macam 4 juta gitu kan akhirnya dia bayar 4 juta dan apa yang terjadi ya dua bulan kemudian dapatnya bukan hanya 24 juta, dia lipat puluh-puluh gitu ya bahkan setelah itu dia bisa beli rumah, beli mobil, makanya kalau ketemu sama saya ini dulu kalau saya nggak pinjem utang, eh nggak pinjem uang 4 juta mungkin Kehidupan saya tidak sampai sejauh ini, itu kira-kira uh, orang Bandung ini ya. Hmm. Jadi teman-teman kita kita nggak yeah. menjanjikan teman-teman keluar dari sini pasti punya uang berpuluh kali lipat ya. ini disclaimer kita nggak menjanjikan itu, tapi uh, kok rasanya kalau memang kita serius ya, yang pertama itu mesti kita mesti percaya bahwasanya uh, sumber rezeki kita itu bukan hanya pekerjaan kita. Jadi kita nggak mengukur apa ya rezeki tuh pasti segini. Saya income-nya cuma segini pasti nggak nyampe. Ya. Jadi itu mesti mesti salah satu hal yang yang yang perlu yang perlu kita belajar ya. hilangkan bareng-bareng itu. Jadi ini juga. Justru menurut Udah saya mungkin nantu enggak supaya enggak salah supaya enggak salah persepsi uh, kita sebenarnya kan acaranya bukan hanya di Cidahu kan? Betul. Justru kalau menurut saya ya. ini kan saya mohon maaf ya saya kan mementori banyak orang yang berbayar kepada saya kan. Hmm. Uh, Anda boleh tanya kepada teman-teman trainer, teman-teman coach, berapa tarif saya per jam, gitu kan. Uh, ini Anda setelah itu akan didampingi itu selama dua, setiap dua pekan sekali, dua pekan sekali, gantian, uh, kadang bertiga juga, saya Mas Wais, Mas Angga itu. Dan itu menurut saya nilainya cukup, cukup besar kalau mau diuangkan. Kenapa kemudian kok saya rela untuk kemudian support? Karena yang kita bangun itu peradaban. Sehingga nanti saya berharap, kalau nanti saya ditanya di akhirat oleh uh, Tuhan saya, apa yang kamu lakukan di muka bumi itu? Ya, Saya paling tidak bisa menjadi Allah, salah satunya saya membantu saudara saya, saya membantu guru saya, saya membantu sahabat saya, Mas Faiz, untuk membentuk uh, holistic happiness. ya. Dan itu saya berjuang di situ dengan penuh kesungguhan. Maka boleh dong aku meminta cintamu, boleh dong aku meminta rizuamu. Itu uh, karena dorongan itu. Yang itu kalau di... Uh, kalau mau hitung-hitungan pakai rupiah itu nilainya jauh lebih besar. Ee, apa? Dengan kita ketemu dua minggu sekali, ya sekitar dua jam setiap pertemuan itu, uh, itu menurut saya juga yang perlu dipertimbangkan sama teman-teman untuk kemudian mengambil. Saya, saya apa ya? Kalau ada suatu kebaikan itu memang hobinya, pinginnya itu ngajak gitu, Mas Angga. <todoh> <todoh> <todoh> Tidak mau sendirian gitu kan? <todoh> Ini bukan. Ya. Kan kita ini bukan bicara untung rugi. Kalau kemudian anda anda ikut training saya tiga hari rata-rata itu kan tujuh juta ya kan satu orang. Ya ini kan tiga cuma tiga setengah ya. Tiga setengah maksud saya. Sih. Betul. Tiga Pak. Iya. Iya maksud saya. Maksud saya kalau kita masih ya, hitung-hitungan itu kayaknya agak agak kurang pas ya. Karena ini kita sedang mau membangun sesuatu berkontribusi buat Indonesia gitu. Ya Biar. betul. Sama ya, juga nanti akan karena kita ada brainstorming, ada mastermind teman-teman. Nanti kadang-kadang peluang itu muncul. Kenapa kita kayaknya kok enggak ada peluang ya? Karena ngumpulnya sama teman-teman yang kayaknya uh, ngomongnya nggak ngomongin peluang, gitu ya. Jadi kata Pak Faiz, kita soal, circle of luck, makanya kita punya mastermind di mana nanti teman-teman akan belajar oh ternyata di kota lain, di kota Bali misalnya lagi ada ini, diadakan ini oleh teman kita, breakthrough-nya masukkan oh kayaknya bisa diterapkan di kota saya, oh ternyata di kota lain ada, oh di sana ada masalah gini, solusinya gini jadi seringkali masalah kita itu udah pernah dialami orang lain dan sudah ada solusinya jadi salah satu cara paling cepat untuk naik tingkat ya dengan bermastermind itu menurut saya jadi menurut saya ini kesempatan lengkap banget Please, uh, saya memaksa teman-teman ya, nggak apa-apa nanti suatu saat teman-teman <laughs> akan bersyukur dipaksa gitu ya. Nah, Silahkan isi formnya dulu, teman-teman. Pokoknya gini, langkah pertama keseruan isi formnya dulu, isi formnya dulu. Karena nanti ada, nanti gimana? Ya setelah teman-teman isi formnya, nanti kita akan mulai berpikir dari sana. Tapi kalau itu, isi formnya nggak berani ya. Itu, ya, itu ibaratnya gini mas, kalau ada orang Pak saya mau umroh. Bener, ya. Apa langkah yang mau kamu lakukan? Ya belum. Segera buat paspor dan buka tabungan umroh. Yes. Nah, lupa kan belum tentu amran. Kalau itu sudah dibuka, insya Allah akan mengundang, ya. Uh, dan akhirnya ternyata banyak yang umroh karena, karena punya paspor ini sayang paspornya kalau nggak untuk berangkat, ya. Dan sudah buka tabungan. Jadi kadang-kadang langkah kecil itu mengundang hal-hal yang lain, Angga. Betul. Jadi step pertama silahkan isi formnya. Step kedua nanti dihubungin sama Pak Reva dan detailnya nanti disampaikan sama Pak Reva. Itu aja. Right. Terima, terima kasih kawan-kawan uh, kita nggak berpanjang kata lagi. Uh, yang penting action sekarang ini karena saya udah nggak sabar lagi ya uh, untuk membahagiakan lebih banyak orang lagi secara menyeluruh bersama anda semua kawan-kawan. Uh, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga nanti kita bisa ketemu dan bekerjasama di Cidahu di Kampung Genting tanggal dua tiga 5 Oktober. Sampai jumpa, kawan-kawan. Salam bahagia, sejahtera buat kalian semua. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Faiz.